Hey yo, welcome back again. Kembali lagi bersama Slaughter ID Triple A ya bosku ya. Ah ah ah ah Oke bosku. Kali ini kita bawa modal yang receh juga ya bosku ya. Kita masih bermain di modal receh. 100.000 aja bosku. Kita bawa modal 100.000 Dan kita kembali bermain dengan koboi-koboi ganteng dan cantik ini ya. Koboi-koboi kece di Wild West go Wild West go WWG ya bosku ya Kita bermain WWG seperti biasa ya bosku Kita pakai kita pakai pola seribu aja bosku ya Kita tur turboin seribu dulu aja bosku ya Kita kasih seribu dulu Biar kita spin-spin aja dulu Kita spin receh receh dulu ya 400 perak bednya Bagi yang baru pertama kali lihat video gue Baru pertama kali mampir ke channel gue Gue ucapin selamat datang ya bosku ya dan gua mohon bantuan untuk like, komen, dan subscribe -nya ya bosku Like semua video gua dan komen apapun sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya bosku Ditunggu komen di kolom komentar dan yang sudah pasti Yang wajibin ku adalah harus adalah subscribe bosku Alright pokoknya harus di subscribe ya bosku ya. Karena subscribe itu gratis dan itu membuat kita semangat untuk membuat konten setiap harinya bosku ya oke okay, kali ini kayaknya belum dapat kita ini kita coba enggak pakai turbo atau nggak pakai kue ya bosku kita pakai lewati layar aja atau centang kanan ya bosku ya tapi <tuh> kayaknya mau dapet eh enggak dapat tuh agak susah ya ini mungkin karena mungkin karena RTP nya yang belum cukup ya gua Lihat tadi RTP-nya baru 83% bosku. Ya nggak masalah ya bosku kita bawa modal 100.000 ribu ini ya kita bisa ada nafas lah, kan ya, buat disedot dulu nggak apa apa ya bosku ya. Oke buat yang mau gabung di grup ya gue kita berbagi pelo-pola gacur jam-jam gacor, trik-trik gacor dan RTP, RTP terbaru terupdate setiap harinya ya bosku yang paling gacor ini dari situ yang gue mainin ini silahkan aja kalian intip kalian lihat di tentang channel A, atau gabung aja link grup WA nya ada di kolom komentar gue taro nanti ya gua sematkan di kolom komentar ya mantap sekali ini sedot terus kapan ini mau dikasihnya ayo ayolah kasih free skater dong Cowboy, coboy Tumben banget biasanya gua baru sebentar aja udah langsung dikasih ya oke kita turboin lagi aja ya sampai ngantuk gua kita turboin dulu aja ya kita turboin lagi don't worry be happy slow aja hmm akhirnya dapet juga kan lu ya kayak gitulah bosku ya pokoknya jangan lu anggap ini ini hanya permainan ini, lu jangan gunain uang, -uang panas, lu gunain uang dingin ya bosku ya. uang dingin itu yang gimana bang, uang dingin itu yang di luar dari kebutuhan sehari-hari dan di luar dari uang tabungan ya bosku uang yang kalau lo habiskan lu tidak apa-apa ya bosku ya tidak berpengaruh apa-apa pada kehidupan lu ya kalau lu habiskan kayak uang dingin ya bosku supaya lu nggak ngerasa bersalah kalau kalau gagal turun ya bosku ya. Hmm, cowboy kepalanya. Hmm mantap bosku pas desain sentak langsung ya. Cowboy-nya konek di depan. Wah, sensasional lagi bosku. Gila mantap sekali bosku. ya pokoknya saran gue seperti itu ya bosku ya jangan dijadiin mata pencaharian ini ya setiap hari halo jangan jadiin ini, ini mata pencaharian ini mantap sekali ini cowboynya konik semuanya bosku udah dapat free skater tambahan lagi free spin tambahan ya bosku ya sensasional terus pokoknya mantap sekali emang rtp nya valid ini ya bosku walaupun agak sedikit telat ya mungkin karena terlalu early gue datangnya ya terlalu dahulu maksudnya apa ini? terlalu cepat lah ya gua masuk ke gamenya terlalu cepat aturan gue tunggu dulu sampai 87% atau 85% ya. tapi nggak apa-apa oke okay ya brother, it's oke okay, bosku yang penting kita tetap jp ya bosku ya yang penting kita tetap jp bisa buat beli-beli rokok atau buat beli takjil ya bosku ya ini udah cukup juga sih, tapi durasinya baru lima menit aja ya, bosku ya, enggak seru banget gitu kalau bikin video ya. cuma lima menit doang. Oh yoh, untuk sekali bosku, gila gue kok slow aja kemarin dapat 100 aja seneng banget ya beginilah kadang ya kalau kita harap harapin ya kita berharap untuk dapat gede tuh nggak tahunya dapatnya malah di luar ekspektasi ya kalau kita nggak ngarepin tuh benar-benar bener-bener kalau kita nggak ngarepin malah dikasihnya gede jp nya tapi kalau kita berharap banget ya berpikir terus ditontonin terus ya enggak lepas tuh mata dari monitor hp ya dari layar hp nah itu tuh yang kadang malah dikasih rum ya bosku ya kalau kita seperti ini ya sambil ngobrol-ngobrol aja ini eh santai begini itu paling mantap bosku tau tau rum cut eh tau -tau, rungkat, tau tau jackpot aja ya <laughs> kadang juga tau tau rungkat, ya <laughs> ya namanya juga santai-santai aja bosku kita namanya game ya kita perlakukan seperti permainan aja ya bosku ya. game itu ya untuk bermain ya bosku untuk menghibur ya bosku ya kalau kita menangkan kita terhibur kalau kita kalah ya udah jangan marah ya jangan marah lah namanya juga permainan ya oke bosku ya jangan lupa dukung terus channel gue untuk terus berkarya Dukung gua terus, wih mantap sekali nih. Uh, Kukubai lagi belakangnya, gua enggak sampai belakang, tapi udah mantep banget ya, Bos. dari tadi sensasional terus ya, udah hampir lima ribu nih. gua dapet nih, kayaknya dapat lima ratus ribu ini Oke okay lah, kayaknya gue ide aja, enggak usah kelamaan. Gue ngantuk banget, gue udah gak tahan pengen tidur. Ribos, di ya. thank you banget buat kalian yang selalu setia mendukung gue dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Ya. jangan lupa di like lagi nih video terakhir gue. Ini video yang terbaru terupdate dari gue, ya. jangan lupa di like, di komen, komen apapun sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Ribos, di komen ya. aja sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk subscribe ya bosku Terus ya, subscribe itu gratis bosku gratis dan lu dapet dapet pahala lu ya kan <laughs> gue doain semoga kalian tetap sehat selalu ya dimanapun kalian berada kalian sehat selalu jangan lupa gabung ke grupnya biar kita bisa saling bisa kenal lebih dekat ya bisa sharing-sharing terus setiap harinya Oke okay, thank you banget buat kalian semuanya Thank you banget Gue ucapin thank you banget Oke okay, kita ketemu lagi di konten selanjutnya See you guys bye bye Thank you